Grup band BAG adalah grup band asal Lampung yang dibentuk pada 20 September tahun 2003, yang digawangi oleh alos sang vokalis dan BT pada gitar, merilis album pertamanya pada tahun 2009, yang berjudul Love Song, dengan hits kekasihku yang pergi dan tas rendah yang kau kira, yang diorbitkan PT Music Factory Indonesia, sebuah perusahaan rekaman milik restoran cepat saji KFC.